Widih, widih, lihat teman-teman di sini ada mainan. Wah, wah, wah, lihat teman-teman di sini ada Spider-Man. Widih, keren sekali ya, teman-teman! Di belakangnya ada kaki laba-labanya, ya, teman-teman, berwarna kuning emas. Wow, mantul sekali! Yuk, kita simpan dulu ke kotak ajaib. Wow, mantul sekali! wadidaw wadidaw lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan. Wah wah wah, mantap sekali teman-teman. Kita lihat di sini ada apa saja ya teman-teman. Kita ambil satu persatu. Wih wih wih, lihat teman-teman, di sini ada Superman. Wow, mantul sekali ya Superman ini teman-teman. Ada sayapnya berwarna merah, terbang. Widi-widi lihat teman-teman, di sini ada Iron Man. Wow, mantul sekali ya teman-teman Iron Man-nya ini berwarna merah. widih widih, mantap sekali teman-teman. Kita simpan. Wah wah wah, lihat teman-teman di sini ada mainan lagi. widih widih di sini ada Aquaman teman-teman. I call it Aquaman's rousing song of heroism. Wah, wow, mantul sekali ya teman-teman. Sisiknya berwarna emas. Kemudian di sini untuk kaki dan tangannya berwarna hijau, teman-teman. Wah, wow, besar sekali ya. Kita simpan. Wah, wah, wah. Lihat teman-teman, di sini ada mainan lagi. Di sini ada anmen, teman-teman. Widi mantul sekali ya teman-teman unman ini dia bisa membesar dan juga bisa mengecil teman-teman mantul sekali Widi widih lihat teman-teman di sini ada mainan lagi wah wah wah di sini ada cyborg teman-teman Wow, mantul sekali ya cyborg ini besar sekali teman-teman lihat kepalanya bisa geleng-geleng di sini tangannya bisa bergerak juga, teman-teman. Wow, mantul. Kita simpan. Wah, ada wah ada. Lihat, teman-teman, di sini ada Iron Man lagi. Di sini. Iron Man-nya lumayan besar ya, teman-teman. Di sini berwarna merah juga. Wah, wah, wah, mantul sekali. Kita simpan. Wah, lihat teman-teman, di sini ada mainan besar. Widih, widih, ini ada tangan Thanos, teman-teman. Widih, keren sekali ya, teman-teman. Di sini tangan Thanosnya banyak permatanya. Di sini ada permata berwarna kuning, kemudian di sini ada kuning lagi, merah, biru, dan ungu. Wah, mantul sekali, teman-teman. Kita simpan nih, kita sudah mendapatkan banyak mainan teman-teman. Wow, di sini ada Wih, di sini ada Deadpool teman-teman. Wow, mantul sekali di sini dia membawa dua pedang ya, teman-teman. Pedang yang sangat tajam sekali. Wow, mantul sekali. Kita simpan. Wah, wah, wah. lihat teman-teman, di sini ada Iron Man lagi berwarna biru. Wah, mantul sekali ya, teman-teman. Iron Man-nya ini di sini kepalanya juga bisa geleng-geleng. Wah, halo teman-teman, kita simpan kemudian di sini. Wah, di sini ada Kapten Amerika, teman-teman. we look awesome! these. widi, mantul sekali ya. Kapten Amerikanya ini, teman-teman. Dia membawa kapak ya, teman-teman. Oh, kamu akan saya pukul. Awas ya, kamu akan saya kejar. Widi, mantul sekali, teman-teman. Ya, kemudian sini, wah wah wah lihat teman teman di sini ada penom wow mantul sekali ya penom ini sangat serem teman teman dia giginya sangat tajam sekali teman teman matanya berwarna putih besar widih widih lihat punggungnya berwarna putih teman teman kita simpan Widi widi di sini ada mainan sangat besar sekali teman-teman. Widi widi di sini ada Hulkbuster. Wow, mantul sekali ya teman-teman Hulkbuster ini di dalamnya ada Iron Man-nya. kok. Wow, mantul sekali teman-teman, mantul sekali ya. Mantul suruntul, kita simpan. Wah wah wah, lihat teman-teman, di sini ada mainan lagi. Widi Widi, di sini ada Batman teman-teman. Wow, mantul sekali ya teman-teman. Batman ini si manusia kelelawar bersayap hitam. Wah, mantul sekali. Kemudian di sini, wih dihangker terakhir di sini ada superhero cantik teman-teman. Di sini ada Wonder Woman. Ini mantul sekali ya teman-teman. Wonder Woman ini sangat cantik sekali dan sangat besar sekali. Teman-teman, wah huh? besar sekali ya. Ini besar bukan tekad ya teman-teman. Kita simpan. wadidaw wadidaw Lihat teman-teman, di sini kotak ajaibnya sudah penuh. Widih widih, mantul sekali. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Waktunya sekarang kita bawa pulang.